Yang daripada ngaji muda aja nonton TV aja Nggak bener kan ini kalimat dan kata-kata yang paling jelek Kata-kata yang paling hina Kata-kata yang tidak terhormat Tidak termulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala Apabila kita ini mengatakan ngajak kanaka gorengan Nalarang kanaka sayang Nah makanya di sini yang disebut kululina Husnan yang pertama yang bagus harus disampaikan kepada manusia itu yaitu selalu mengajak kepada kebaik urusan ditaati dan diikuti itu urusan belakang bu pak urusan orang mau ikut mau enggak itu urusan Allah bukan urusan kita yang penting kita ini menyampaikan kebaikan. Di sana di sini sampaikan aja kebaikan. Balikkan ni walau ayah sampaikan walaupun hanya satu ayat. الله أكبر ولله الحمد Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh billahi alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa, wa ashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dahu Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du ayuha al-hadiruna wal hadirat ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun Alhamdulillah melalui kodo dan irodat Allah subhanahu wa ta'ala dengan wasilah Allah memberikan kesehatan lahir dan batin sehingga kita bisa bertemu berkumpul kembali di tempat yang mulia ini yaitu melaksanakan salah satu Kewajiban kita sebagai muslim dan muslimat, sebagai mukmin dan mukminat, yaitu pertama melaksanakan <coughs> silaturahim yang kedua, tolabul ilmi, yang ketiga, tolabu mardotilah, yaitu untuk mencari keriduan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga niat kita yang tulus, niat kita yang ikhlas menjadikan jalannya untuk kebaikan kita di dunia terutama di akhirat Dan pada malam ini semoga Allah menurunkan rahmatnya, menurunkan maghi nya kepada kita semua Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda kita Habibana wa nabiyana nabi besar, nabi agung, nabi Muhammad Alaihi s.a.w. Berikut keluarganya para sahabat, para tabi'in, atba'u tabi'in Sampai kepada kita sebagai umat yang terakhir Semoga kita semua, ibu dan bapak Tidak terkecuali semuanya mendapatkan syafa'atul uzma' Nanti di yaw hisab Amin Allahumma ya Allah Ya Robbal Alamin Ibu hadirin kaum muslimin Bapak yang hadir pada kesempatan ini <coughs> uh, Sebelum <coughs> Meneruskan atau membaca yang ketinggalan pada malam Rabu yang kemarin Saya pada kesempatan ini sedikit ya, sebelum kepada ayat Yang pertama mohon doanya gitu kan Minta doa kepada jamaah pada khususnya yang hadir atau jamaah yang juga mungkin yang kesempatan ini ada halangan <tuh> sehubungan mungkin perjuangan itu harus ada pengorbanan perjuangan itu harus ada keberanian juga perjuangan itu memang harus ada langkah nyata artinya dimanapun sama ibu bapak berjuangnya sekarang kita di masjid ini saya sendiri membantu lahir dan batin semuanya dari mulai atasan sampai bawahan sampai jamaah di tempat ini Itu memperjuangkan agama Allah subhanahu wa ta'ala Namun Pada kesempatan ini saya juga punya Punya niat gitu ya Niat memang niat menurut saya ini niatnya bagus menurut saya niatnya bagus Karena Pertama saya punya tempat biasa udah berapa tahun ngadain anak-anak gitu kan Dari usia ya ada yang SMP ke bawah lah gitu. Sampai anak-anak TK <clears throat> ya sebelah apa Di Palih Tongoh isinya hmm, gitu namun pada kesempatan ini saya mohon doa restunya dari ibu dan bapak karena selama ini mungkin saya ini berada ya dari dulu gitu ya berada di tempat orang gitu kan. Jadi belum punya tempat secara umum atau umat ya, sampai sekarang. Dan mungkin anak didik saya itu Yang di bawah komando atau manajer saya itu Kalau hari-hari biasa sebelum pandemik Itu semuanya sekitar 200 lebihan gitu kan Itu anak-anak eh, yang ngaji di sana gitu kan Mungkin dari sebelah sini juga ada <tuh> Dari yang jauh ada sekitar seputar lah Nah pada kesempatan ini samping saya minta doa restunya doanya e, Sudah beberapa bulan dengan jamaah saya melangkah secara pasti karena Kalau dibicarakan mungkin tidak etis gitu ya Kalau istilahnya e, kita harus Apa harus pindah gitu kan Harus pindah dan ternyata kalau seandainya dibubarkan begitu saja, rasanya dosa, ya Pak, ya dosa apa kira-kira, Pak? -kira, Anak yang sebanyak itu, kalau seandainya saya hentikan, saya bubarkan karena saya tidak punya tempat, maka mungkin dosa, kenapa sebelum berusaha, berusaha gitu kan, sebelum berusaha ya? Nah, pada kesempatan ini saya ini... Iklan saja ini, so, pertama saya udah berbicara sama Pak RW, Pak Haji juga, pada KM akan cari sedikit demi sedikit gitu ya, di samping doa gitu kan, di samping doa ini barang siapa yang mau istilahnya menyisihkan, istilahnya rizki gitu kan, dan niat dan apa eh, membantu agama. Untuk mungkin uh, membebaskan, ya banyak yang akan dijual itu ya. Tapi mungkin harganya cukup besar juga gitu. Kenapa Ustadz berani? Ya kalau tidak berani, tidak melangkah, ya mungkin hanya sekedar takut itu kan? Takut nggak kekejar, takut nggak kebeli, takut. Jadi takut tanpa berusaha berusaha itu salah mungkin ya ya mungkin saya, saya membentuk panitiaan di ibu-ibu pengajian saya kebetulan pengajian saya di sana hari Rabu Mbakar ibu-ibu sama bapak-bapak juga ada tapi kebanyakannya ibu-ibu walaupun di masa seperti ini gitu kan nah, coba untuk melangkah ya, Bu ya nah, ini barangkali ini jamaah di sini gitu kan barangkali jamaah di sini ingin menanamkan amal sebulan sekali walaupun sedikit gitu kan sedikit nah, kalau seandainya ada ada niat dan ada apa ada rizkinya ah saya cuman punya umpamanya itu nih untuk sisa dari masjid, sisa dari sini, sisa kemana ada ada 5000 atau ada 10000 gitu kan. disisihkan untuk akhirat gitu ya. wasilah sebabiahnya membantu majelis taklim. Kalau namanya desa itu majelis taklim Mithaul ta Huda gitu kan. Kasih nama Mithaul Huda. Jadi, nomor yang pertama, mohon doa restuna dari semuanya. Semoga langkah awal, ya, langkah awal, langkah awal itu, langkah sekarang artinya udah tiga bulan lah kurang lebih, gitu kan? Tiga bulan kurang lebih, cari-cari, bukan cari-cari apa seperti ini. Jadi, cari-cari pertama hanya satu majlis taklim dulu, satu majlis taklim di sana. Jadi, barangkali di sini mau apa mau ikut serta juga gitu kan mau ikut serta juga sekebetulan bikin apa seperti buku tabungan gitu kan buku tabungan nanti kalau seandainya ibu atau saudara minat ya ya walaupun ini bukan di tempat ibu tapi ternyata kalau seandainya ini dimanapun ditanamkannya ini uang kalau sudah tercapai Ya insya Allah kita akan tertukar pahala itu ya tidak akan tertukar pahala daripada ibu umpamanya kalau seandainya sehati dengan dengan saya sehati itu kan ini seharusnya saya ini kalau menurut surat ya yang saya terima dan surat yang ditempelkan di tempat majelis Taklim saya itu harus dikosongkannya bulan-bulan itu itu kan namun, saya harus pindah kemana, Saya bertahan dulu dong, gitu kan? Bertahan dulu, bertahan dulu. Saya obrolkan sini, obrolkan sana. Udah ajalah, setar lah, hau Coba aja gitu kan? Walaupun hanya dari satu orang, lima ribu satu bulan, tapi kalau orangnya banyak, mungkin bisa terkumpul gitu ya. Saya terkumpul. Nah kalau seandainya ibu pengen tahu keterapa nanti semacam saya bikin apa, cemukus seperti ini ya, e, kayak tabungan tiap tiap apa ibu juga mungkin di al arif juga pernah begini-beginian saya juga saya juga meniru meniru yang gitu kan meniru ya. itu barang siapa ini saya tidak memaksa karena ini adalah A, amal. Siapa yang belum tahu tempat Majelis Taklim saya udah tahu mas sudah tahu semuanya ya udah tahu ya udah tahu anak-anak ada nggak masih ngaji ya mas ya masih ya ha -ha. yang tahu itu saya tidak tidak bohong istilah kalau tahu itu ya. udah sebanyak apa anak-anak yang ngaji di tempat saya gitu kan ngajinya pagi siang sore kalau sekarang mah dari pagi sampai duhur ada tiga tiga sip dari duhur sampai asar dua, dari asar sampai maghrib satu, kalau sekarang jadi di apa, di sip, -sip karena supaya tidak terlalu banyak ialah berkumpul gitu kan? Nah, kalau saya kalau seandainya umpamanya kalau katakan disuruh pindah pindah kemana, suruh dikosongkan, kemudian saya masa harus di... Istilah dihentikan, di kalau pindah ke kala kemana kan belum tentu anak-anak pindah ke sini, gitu kan, sebagian yang dari sana, yang dari Melenia, belum tentu kan. Mungkin ada yang pindah ngajinya kemana ada yang mungkin sama sekali, sama sekali tidak ngaji lagi, kan, itu termasuk dosa kita. Nah, kira-kira seandainya ya, nanti setelah, kalau seandainya siapa yang mau ikut, di sini ada, ditulis nomor telepon masing-masing nanti saya udah ibu-ibu yang hari Rabu di saya bikin grup untuk laporan perkembangan keuangan yang sudah masuk gitu ya ini baru tiga bulan satu bulan ya yang namanya sedikit-sedikit tiga -sedikit, <laughs> bulan ya baru sedikit gitu kan baru sedikit ya kurang lebih mungkin ada 12-13 jutaan itu baru tiga bulan baru sedikit ya gitu kan jadi karena apa karena ya ya yang yang berapa aja suka ditampung lah berapa juga ditam di penggausah gausah usah nggak usah gede uh, ya nggak usah gede ulah maksa maksa gitu kalau amal ibadah penting ikh, ikhlas itu aja yang saya informasikan pada kesempatan ini saya memberanikan diri dan sebelumnya saya berbicara dulu kepada pak haji bambang juga pak dkm nah, takut saya ini di luar jamaah juga mungkin yang kena sama saya saya datangin gitu kan tapi ya yang ekonominya mungkin zaman sekarang ini yang ada gitu bu ya kalau yang tidak nggak usah ini tapi insya allah dengan asyhadaku dan pakul bala Sodakoh itu nolak bala balahi asyhadaku tajlibu itu akan mendatangkan riz rizki harus yakin juga sodako itu akan merendam tutpiul qolbarobi, akan merendam murka Allah, ya. Jadi akan disayangi Allah, akan diampuni Allah juga, akan dikasih rizki yang banyak dan barokah. Kalau seandainya kita rajin bersoda, bersodaqoh. Apa Apalagi ini umpamanya teh untuk membela agama dan untuk membela generasi-generasi yang akan datang ya sudah ratusan bahkan ribuan ratusan dari saya yang keluar tiap-tiap tahun kan keluar kelas enam ujian depag itu ujian depag itu pak jadi sengaja ujian depag soalnya dari depag nanti juga kelulusan dari depag itu Kelas enam itu sampai apa? Setiap tahun ada 20 ada 30 Ya paling min, paling kecil ini tujuh belas, itulah. Yang apa? Yang lulus SD-nya. Itu kan? Itu udah berapa tahun. Jadi kita mudah-mudahan doakan dari ibu-ibu semuanya. Ustaz, saya mah tidak bisa ikut dan saya tidak punya rizki. Ya mohon doakan aja. Itu kan? Mudah-mudahan ini ada yang membantu. Amin. Amin juga Allah melancarkan, Allah meringankan ya. Allah melancarkan dan meringan meringankan. Amin. Allahumma ya Allah ya Rabbal amin. Nanti mungkin kalau ibu-ibu kalau mau pegang buku, istilahnya ya buku tabungan, semuan sekali kita serahkan, ditulis di sini jumlahnya, nanti saya setorkan kepada bendahara di sana, gitu kan? Kalau di sini terlalu, terlalu banyak umpamanya saya di sini angkat kolektor, angkat apa benar, -benar baru istilahnya ya siapa yang ngumpulin, gitu kan? Kalau seandainya ini banyak ada peminat untuk ladang amal buat kita di akhir di akhirat. Mudah-mudahan kalau ada yang sudah minat dan niat Allah niat itu dibalas dengan kebaikan. Uh, atau mungkin punya ide dan lain mudah-mudahan gitu ya bisa ada pemasukan saran kepada saya sendirinya harus seperti apa itu lebih bagusnya karena saya ini pemula awal gitu kan coba melangkah dan coba gitu ya jangan takut itu wah ratusan juta nih rumah yang harus dibelinya umpamanya gitu kan? ini baru melangkah kapan jadinya Allah yang menentukannya Allah yang menentukannya jadi yang menentukan apa yang menentukan kelancaran atau tidaknya Allah subhanahu wa ta'ala nah, Allah nanti setelah pengajian atau setelah sholat isya' kalau yang mau bisa mengambil buku tabungannya itu kan ibu bapak hadirin kaum muslimin rahimakumullah Rasanya kemarin ada satu ayat yang belum saya tuntaskan Karena ini bukan penting tetapi kita ini salah satu ayat makna dan faidahnya Wa'idh akhaznami saqbani israil La ta'buduuna illallaha wabilwalidaini ihsana wadil wal yataama wal masaakiin wa quluu Asy husna wa atimussala wa atuzzankha summatawallaitum illa qalilan minkum wa antum mu'ridun sedikit lagi sebelum wa dan katakanlah nasi kepada manusia husnan bagus. Jadi harus mengatakan, harus berbicaralah kepada manusia yang bagus. Wa aqimus solata dan kedua harus mendirikan solat. Wa zakata dan mengeluarkan zakat summa tawallaitum maka kemudian berfaling mereka berfaling illa qalilan terkecuali hanya sedikit minkum dari uh, kalian wa antum muridun dan kalian itu membangkang uh, muridun membangkang ya Pak ya apa kata lain dah kalau bahasa kita Mahngalyus Mu'rid wa'rid anil musyrikin ini. <tuh> Satu yang kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam. <tuh> ini adalah janji yang diambil oleh Allah dari orang-orang Bani Israel khususnya dan umumnya ini sebuah perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada seluruh hamba-Nya, termasuk kita semua kata Allah wakulu linnasi husnan kita harus berbicara yang bagus kepada manusia ini standarnya Nas manusia bukan orang yang beriman tapi manusia manusia ini tidak ada klasifikasinya tidak ada levelnya dari atasan sampai jabatan dari tua sampai muda dari kaya sampai pakir selama itu masih tersab, apa disebut manusia Itu Termasuk terhadap ayat ini Jadi tidak ada manusia ini Manusia itu Manusia yang kulitnya putih Manusia yang kulitnya hitam Manusia yang kulitnya gimana Bule dan sebagainya Ini tidak ada klasifikasi Artinya kata Allah, kalian harus mengatakan kepada seluruh manusia itu dengan perkataan yang baik. Hatta manusia itu di luar muslim alias non-muslim, kafir. Tetapi itu selama disebut manusia, kita mendapatkan tugas yang mulia dari Allah, kita harus berbudi luhur mempunyai tata kerama. Ya. Tata kerama alias pembicaraan itu berlevel-level tingkat-tingkat ada kata-kata yang lebih mulia dan lebih bagus Pak yang pertama di dalam tafsir Zalalen kata-kata atau ucapan yang paling bagus keluar dari lisan seorang muslim dan muslimat yaitu pertama amar ma'ruf ma nahi munkar itu yang paling pertama. Jadi kata-kata yang harus keluar dan lebih utama dan pertama gitu dari lisan seorang muslim adalah amar ma'ruf. Ma Apa sih amar ma'ruf ma itu? Amar ma'ruf ma itu amar adalah perintah, ma'ruf ma itu kebaik kebaikan jadi kaulan hasanan itu ucapan yang bagus itu dari lisan seorang muslim yang pertama itu amar ma'ruf yaitu mengajak dan memerintah kepada kebaikan yang ma'ruf-ma'ruf ma ini amar ma'ruf ini sebetulnya bukan hanya tugas ustaz saja bukan hanya seorang dosen seorang guru seorang kiai saja tetapi semuanya ditugaskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kita ini harus bersifat Amar makruf pertama kali Kenapa Amar Ma'ruf itu sesuai dengan kemampuan kita, sesuai dengan lingkungan kita, sesuai dengan pangkat kita, sesuai dengan apa? Dengan ilmu kita. Bisa Bapak juga Amar Ma'ruf jangan dulu ke tetangga Pak. Amar Ma'ruf coba kita kepada istri dan anak. Ya kan sebelum kita kepada yang lain kita amar, perintah, makruh apa? Makruh kebaikan. Suruh istri kita kalau seandainya belum sholat, ajak supaya bisa sholat. Wa Perintahlah ahlimu supaya mengerjakan sholat. Itu juga amar maruf. Jangan bicara amar maruf ini tugas ustadz. Amar maruf ini tugas para pejuang, bukan tugas kita semua. Ini mengerjakan dan memerintahkan yang bagus, mbak. Wakmur ahlakabi sholat. So perintah ahlimu untuk melaksanakan so. Siapa ahlimu itu bisa istri, anak yang ada di rumah kita saja sebelum di luar rumah. Perintah sholat ini yang mengundang penyakit ini. Orang-orang sudah banyak meninggalkan sholat Pak. Masjid ini sebetulnya kalau seandainya dua RT saja masuk di masjid ini si kayahnya nggak nggak bisa nampung, ya Mas ya. Dua RT aja dua RT ini aja RT sana ya, nggak Pak nampung nggak bisa nampung meludak ini kemana yang sebagian kadang-kadang ibu bapak maaf saja ya kita jualan menunggu maghrib adan selesai adan masih di depan jualan selesai orang pulang dari masjid masih jualan padahal dia itu tidak ada transaksi ketika waktu itu Bahkan transaksi pun cuman Allah berapa tidak seberapa Keuntungannya tidak ada ratus ribuan tidak akan menguntungkan tidak akan langsung kaya raya ketika itu Tetapi orang ini apa hatinya keras tidak merasa terpanggil dengan suara adan yang dilantunkan dari setiap masjid Tenang we kalem Makanya masjid ini cuman satu satu sekarang penuh sampai ke belakang wah oh, iya jajarannya cuma jauh-jauh kan, -jauh. jadi sehingga penuh wah masih dalari penuh sih berjamaahnya penuh sekarang tapi kalau sapnya dirapatkan kembali ya paling dua jajar ya dua baris dua sop dan sekarang merenggangkanlah gitu kan, ini dirapatkan renggangkanlah semoga ya semoga cepat kembali lagi menjadikan sap yang sempurna yaitu merapatkan lagi amin ada ayatku anpusakumu ahlikum naro -hmm. jagalah kamu dan jaga istrimu dan jaga anak anakmu dari api neraka tuh Wamur amar ma'ruf melalui apa? melalui keluar kemudian wanahyu anilmun ini kata-kata yang terbaik yang harus keluar dari lisan seorang Muslim dan Muslimat, seorang mukmin dan mukminat yang paling mulia, yang paling bagus, yang harus kita lontarkan setiap hari adalah: perintahlah keluarga kepada yang bagus, laranglah keluarga kepada yang tidak bagus. Artinya, yang mun munkah itu levelnya kalau kita sudah sukses keluarga mungkin kita punya saudara mungkin kita punya tetangga mungkin juga kita punya teman ilmu kita bertambah wawasan dan wilayah pun harus ditambah sehingga amar-marutnya semakin luas semakin luas semakin luas terus mengajak kepada kebaikan ketemu sama teman hey saya ngajak yuk apa pengajian ayo mengajak yuk baca Qur'an bareng-bareng ayo kan bagus jadi mengajak teman mengajak saudara mencari apa pahala ya Amar Ma'ruf Nahimun daripada yuk gosip gosip begini Tum'an Hai daripada gosip daripada kumpulan-kumpulan yang enggak benar ya Daripada kerumunan-kerumunan yang tidak ada urusan, tidak ada jurusannya, ini mubadir satu jam terlalu banyak, satu saat pun itu merasakan rugi. Kalau seandainya waktu itu dimubadirkan, hanya untuk ngobrol nggak yang nggak jadi apa manfaat gitu kan? Ya Allah ya Karim, amar Ma'ruf nahimun, jangan terbalik Pak. Kalau amar ma'ruf nahi munkar itu adalah kalimat atau kata-kata yang bagus dan termulia menurut ulama. Bagus dan termulia amar ma'ruf nahi munkar. Tapi kalau dibalikan menjadi terhina, terendah, sampah, gak ada manfaatnya kalau terbalik mana kalau terbalik asalnya amar ma'ruf nahi munkar marentah karena kealusan nyarek karena kagorengan dibalikan jadi amar munkar kemudian wanahyu ma'ruf yang mau melaksanakan ibadah malahan dilarang yang mau ke masjid malahan dijegal yang mau pengajian malahan dicarek ya? urusan yang haram malahan dilegalkan urusan-urusan ayu na'i anu haram urusan diparen, diparentah gak iya disebut kena terbak terbalik lamun dunia sudah terbalik seperti ini bukan amar ma'ruf nahi munkar tapi amar munkar nahi oh orang kabudak budak jangan daripada sholat mah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 di sana, di sini, sampaikan aja kebaikan. Balaupun ayah sampaikan, walaupun hanya satu ayat saya pun punya satu ayat, disampaikan, Alhamdulillah, manfaat. Daripada kita punya buku, tilu kamar, kitab, opat kamar, tulisan seabrak-abrak, tapi dia enggak pernah diamalkan satu ayat pun, itulah ilmu yang kurang manfaat kenapa orang itu mungkin jauh dengan Allah ketika mencari ilmunya mungkin orang itu ketika mencari ilmunya makannya makan yang haram akhirnya tidak manfaat ilmunya di stop Allah jangan dulu ilmu kok manfaatnya di stop dulu oleh Allah banyak ilmunya banyak Pak pinter tapi nggak ada yang pakai ya aneh nggak ada yang pakai dia itu ini artinya ilmunya disetop dulu oleh Allah manfaatnya tidak ada makanya ada kata-kata ajaran di dalam Islam eh, al-ilmu bita'lim ari ilmu itu harus belajar ngaji ya wayan pa'uhu bil khidmah Manfaatnya ilmu dengan khidmah, khidmah itu tata kerama, sopan santun, menghargai, memuliakan guru dan ulama. Jadi ilmu itu harus ngaji. Kalau enggak ngaji enggak dapat ilmu, Pak. Enggak dapat ilmu. Harus ngaji, harus belajar ngaji, ya. Jangan mendadak, harus ngaji, loh, bener. Setelah ngaji, kita dapat ilmu. Nah, wayang fauhuh, bil khidmah. Manfaatnya ilmu itu dengan khidmah. Khidmah kepada siapa? Khidmah itu menghormati, menghargai, menyayangi, tata kerama kepada guru dan ulam. Ulama, insyaallah itu akan manfaat ilmunya ya kan manfaat ilmunya linnasi husnan pangkat yang kedua ibu bapak yang termasuk atau pembicaraan yang lebih bagus yaitu kaulan hasanan yaitu adab tata kerama bisa membedakan ini orang di atas kita ini orang di bawah kita saling menghargai saling menyayangi ya, saling menghargai saling menyayangi tata kerama penuh dengan kesopanan kesantunan keadaban rengkuhan ini adalah termasuk kaulang hasanan ini perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala ibu bapak Ya, perintah dari Allah kita ini Sampai kita harus mempunyai adab Harus mempunyai tata kerama Harus mempunyai sopan santun Harus mempunyai apa Harga dan menghargai Pak. Hargailah orang Insya Allah kita akan Dihargai orang Tinggikanlah orang lain Insya Allah kita akan Ditinggikan orang Mbak kalau kita sudah menghinakan dan merendahkan orang lain, mengucilkan orang lain, menyajikan orang lain, kita juga akan dihinakan. Orang dikucilkan, orang dihinakan, orang karena kita pernah mengucilkan dan menghinakan orang lain. Bahkan untuk kita, mah ibu bapak semuanya, dalam hati kudus, eh, lamun dunia semakin banyak, hati mah, semakin sedikit. Kalau pangkat semakin tinggi, hati semakin rendah. Ya. Jadi hati ini harus semakin bawah, semakin rendah hati ini. Ya, kita harus belajar kaya di saat kita fakir. Nanti kita akan bisa menjadi orang fakir di saat kita kaya, Pak. Langit ya, kita harus belajar kaya di saat kita pakir. Kita pakir, tapi kaya artinya kita pakir. Memang kita pakir, enggak punya apa-apa. Hidup pas-pasan, uang susah, tapi kita menjadi orang kaya. Artinya hati tetap lugowo, hati tetap tenang, hati tetap apa mewah, hati tetap senang. Ini, kermah fakir, susah, bingung, hati sumpak, sulit, rupak, imah sempit. Sisi susukan, ya sisi susukan sem, sempit deh, nah, hati sempit, kalau bagi sempit tetepak. Maka orang kita belajar orang kaya di saat kita pak pakir Ih, Punya uang cuma 10 ribu Ada orang yang di, perlu ditolong Ih, Bukan mentang-mentang kaya Kasih 5 ribu Ini seolah-olah kita tidak butuh terhadap uang Karena saya ini apa? Lugowo hatinya ini adalah rizki dari Allah subhanahu Nanti setelah kaya, kita akan merasakan pakir. Artinya walaupun punya mobil lima, merasakan tidak punya apa-apa, karena itu punya Allah, titipan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak, tidak mentang-mentang kayanya. Kalau sudah kaya, kenapa? Dari tadi belajarnya dulu makanya orang-orang yang belajar dulu dari pakir dulu akan merasakan bagaimana saat pakir bagaimana saatnya kita tidak punya tidak membutuhkan kita kaya pasti kita ini akan menolong, sabab kita merasakan pak. Allahu Akbar itunya itu adalah tata kerama tata kerama bagi kita semuanya sebentar linnasi husnan wa aqimussolata wa aqimussolata dan kerjakanlah salat. Hey. Salat ini adalah mirajul mukminin. Tangga naiknya seorang mukmin untuk sampai kepada Allah dengan salat, Pak. As-salatu umul ibadah. Salat itu adalah induknya ibadah. Induk dari sekian ibadah yang banyak adalah sholat salat kalau enggak salat apapun yang kita lakukan semuanya gagal total ibadahnya saumnya zakatnya puasa sebagainya kalau tanpa salat itu gagal semuanya maka perintahlah kita salat keluarga kita anak dan istri kita yang kedua wa zakata dan keluarkan ya zakat. Ibu, mungkin Bapak semuanya punya penghasilan, atau zakat profesinya, ada zakat malnya, kalau rumah dan bangunan mungkin ada zakatnya ya masing-masing. Itu dibersihkan ya. Kalau gaji kita ini umpama 2 3 juta, 5 juta, itu zakatnya berapa? Keluarkan zakatnya, dibersihkan karena itu ada hak-hak orang lain yang ada di dalam rezeki kita. Kita summa tawallaitum illa qalilam minkum. Kenapa? Summa tawallaitum ketika Allah perintahkan kepada orang-orang bani Israel, nih? Pertama, jangan ibadah terkecuali kepada Allah Berbuat baiklah kalian kepada kedua orang tua Berbuat baiklah kalian kepada karabat yang terdekat Berbuatlah baiklah kepada yatim dan orang-orang miskin berbicaralah baik kepada seluruh manusia Kemudian laksanakan sholat, keluarkan zakat Lalu apa yang dikerjakan oleh mereka setelah mendapatkan perintah dari Allah Summa tawalaitum Kemudian mereka itu membalingkan, berfaling mereka dihina perintah Allah, berfaling ilah kali ilaminkum. Terkecuali ada sedikit atau sebahagi sebahagian. Cuma sebahagian pak, mengalaksanakan nama. Uhh oh, lolo bah nama angeruah ibadah kasalian ti Allah kainung bapamur kajeng dulu ayat ti aku yatim piatu ayat di musuhan pakir miskin di jauhan berbicara ugal ugalan itu banyak ke seperti itu dulu mungkin sampai sekarang banyak tu dulu nah, illa koli minkum Eh, dari sekian ribu banyak orang-orang Yahudi ketika diperintah dengan ayat ini, kholilah minkum cuman segelintir, cuman sebagian yang ikutnya. Wa antum moridun dan mereka itu kebanyakan mah membangkang, tidak mau taat kepada Allah, tidak mau taat kepada Rasulullah SAW. Wassalam. Semoga kita semua ibu bisa berpatuh, tunduk atas perintah Allah melalui ayat ini. Pertama kita jangan ibadah di luar. Apa kesepadahan selain Allah yang kedua harus ikut berbuat baik kepada kedua orang tuh. Dua yang ketiga berbuat baik kepada kerabat. Yang keempat berbuat baik kepada siapa? Eh, yatim yang kemudian kepada pakir, miskin kedua kita berpunya adab, berbicara yang bagus laksanakan salat dan keluarkanlah zakat mudah-mudahan ibu semuanya walaupun hanya sekintas-sepintas pada kesempatan ini Semoga ibu semuanya Mendapatkan rahmat Mendapatkan magfirah dari Allah Mendapatkan rizki yang banyak Dan barokah Mendapatkan dan diberikan umur yang barokah Keluarga yang sakinah Anak-anaknya yang saleh dan solehah Kita ini istiqomah Di dalam ibadah dan semoga Kita semua ketika ke nanti menghembuskan nafas yang terakhir Semoga kita husnul khatimah Semoga kita husnul khatimah Di akhir Hidup kita semoga yang terbaik. Amin. Allahumma ya Allah, ya Robbal, ya Robbal Alamin. Hanya itulah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini, karena waktu yang sangat membatasi kita. Suara adan sudah mendengung. Satu kali lagi, terima kasih kepada ibu dan bapak semuanya. Billaahitaufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.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 suci bendera panji nabi tanamkan dalam hati kibarkan tinggi-tinggi la ilaha illallah Love Baru Wahai para mujahid